Hai everyone, welcome back on my watch YouTube channel. Still with me, Theo. Ini adalah salah satu yang paling jarang gue bahas, tapi karena ada sesuatu yang menurut gue modelnya keren di sini, jadi gue mau rekomendasiin ke kalian. Nah, dari sini kalian mungkin udah tahu kan, ini bentuknya apa ya? Ini adalah brand dari Citizen. Nah, yang mau gue bahas ini adalah Citizen Eco Drive Pro Master Aqualand ya nah kalau udah denger-dengar aqua pasti kalian tahu kan ini jam sebetulnya buat apanya adalah salah satu lining dari diver watch nah seperti yang kita tahu kan kalau kita dulu kenal citizen kan diver watch nya rata-rata kalau enggak Excalibur Ecozilla nah itu kan terus atau mungkin kemarin ada yang titanium Duratec yang kayak gitu nah sekarang ini adalah chronograph namanya Promaster langsung gue bahas aja ya dari speknya yang pertama Nah, untuk movement-nya sendiri, untuk citizen pro master ini tetap menggunakan uh, citizen in-house movement, eco drive. Jadi, eco drive itu apa sih? Eco drive itu seperti uh, sama kayak uh, solar movement, ya. Jadinya, kalian cuman cukup terangin aja pakai cahaya. Itu dia, udah otomatis recharge. Jadi, nggak perlu uh, buat ganti-ganti baterai lagi kalau seandainya suatu saat energinya habis. Nah untuk water resistannya sendiri dia masih di standar 200 meter Diver ya Jadi ini benar-benar spesifikasinya untuk professional divers Oh iya dan untuk kacanya sendiri ini terbuat dari mineral kristal Tapi udah ada lapisan non-reflective coatingnya ya Jadi tetap bening Nah untuk case-nya sendiri ini terbuat dari bahan stainless steel ya Segede ini dan dia stainless steel jadi bobotnya lumayan mantep ya Nah untuk strap-nya sendiri lebarnya berapa sih kalau seandainya mau gonta ganti strap Nah strap-nya itu kurang lebih ukurannya ada di 22mm So kalau misalkan kalian mau ganti-ganti strap jangan lupa ya strapnya sendiri, ini dia pakai rubber band yang mungkin cukup kokoh tapi bener-bener keras banget kalau dipakai. Gue kalau rubber kayak begini ini senengnya karena e, bentuk di sininya ya bener-bener lekukannya pas dan dia kaku di sini, jadi pasti akan meluk pergelangan jam tangan ya. Tapi masalahnya untuk di sini, bagian sini-sininya itu agak kurang ergonomis sedikit. Karena ini rubbernya lumayan cukup agak kaku sih. Next. Nah, untuk bezelnya sendiri, tetap dong rotating bezel. Itu adalah salah satu fitur wajib uh, ada di jam tangan diver ya. Dan sini ada lume Hmm, crisp banget deh. Dan masih tetap presisi. Klik. Oke. Dan di sini ini kronograf jadi di sini ada pusher A dan pusher B. Crownnya sendiri ini tetap screw down crown ya karena itu juga wajib. Nah kalau di inner chapternya ring uh, chapter ringnya ini apa sih? Kok ada 0 meter 349 sampai 50. Nah ini namanya adalah depth display ya. Jadi nanti kalau kamu diving kedalaman berapa di otomatis akan menunjukkan berapa kedalaman kamu di sini. Nah, ngeceknya dari mana? Nah, di sini ada depth sensor. Depth sensor ini, kalau gua baca, efektifnya itu biasanya kamu berenang semeter aja, dia udah mulai bekerja dan bisa mendeteksi berapa kedalaman kamu. Nah untuk stopwatchnya itu bisa menghitung sampai 50 menit Jadi bukan 60 menit ya tapi 50 menit Case diameter keseluruhan ini lumayan gede Kurang lebih ada di diameternya 49 mm Nah ini buat yang suka jam-jam di atas 40 atau di atas 45 mm diameternya Atau mungkin ke 50 mm ini cocok banget dan dia tebel Tebelnya kurang lebih kalau gua ukur mungkin sekitar 1,5 cm ya tapi lucunya ini 49 mm kesannya kayak wear small ya atau mungkin karena bentuk locknya yang agak ke bawah ya ini jam keren banget sih jarang-jarang gitu loh apalagi citizen yang mungkin kalau di Indonesia mungkin populasinya udah mulai sedikit ya dan muncul yang kayak gini ini keren banget dan untuk itu kalian bisa ngecek di website kita di jamtangan.com atau di aplikasi kita Nama kode SKU nya adalah BJ2127-16E Backcase ini dia screw backcase ya Alias pantat puter kalau di omongnya ngomongnya Dan dia ada tulisan Promaster Citizen Eco Drive Oh ya dan yang nyari tanggal di sini tetap ada Windows Date di angka 3 seperti biasa dan di dialnya ini juga keren ada tulisan citizen dengan lambang promaster terus ada tulisan divers 200 meters eco drive so anyone yang mau berburu atau yang kebetulan suka sama model ini ini termasuk salah satu model citizen yang aku rekomendasiin bentuknya gagah fiturnya juga oke dengan harga yang sebetulnya masih well, value for money lah untuk fiturnya ya terutama buat kalian yang memang suka beraktivitas di laut ya atau mungkin di perairan yang suka nyelam-nyelam ini gue rasa bener-bener worth to try sih dan must have kalau gue bilang so jangan lupa mampir ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi sekaligus kalian browsing-browsing dan searching-searching apa sih yang baru masuk dan apa aja sih jam tangan yang ada di kita Nah, kalian bisa langsung kepoin website kita, ya. Yang ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen. Yang masih baru nonton, kalian bisa langsung subscribe, ya. Nah, yang udah subscribe, jangan lupa dinyalain loncengnya juga. So, kalau ada episode-episode next yang kemungkinan membawa surprise, kalian udah dapat notifikasi duluan. Gue rasa cukup untuk di video kali ini. See you on the next video, and... Happy hunting and happy shopping. Bye.